nong tido nong hmm? tido apa ngizin keluar ya mau oh, mana mau keluar sama teman eh mau keluar sama teman apain ya nongkrong aja bentar di mana hah nongkrong ya, di ya di sana di kafe yang deket itu tuh yang deket lampu merah tuh nggak ada Kamu sana, yang tutup lihat ya? Sebagai itu. Saya patung ikan. Mm -hmm. Ngapain? soalnya? Ya? Wah. Bentar pun juga oh. sampai jam 3 lah. Aja. Ya? Ya sih bentar Ya. Bentar ditunggu dulu bentar. Ya. Ya, Bang. Sore. Ingat. Hah? Dicari kata aja aku gimana mana? cuman nongkrong doang gitu duduk-duduk duduk doang, nggak. ya? nggak. temen-temen ngajak nongkrong, main yuk katanya kan, mana gitu. terus katanya gini mau open bpo hmm? kata hidup, mau open bpo. siapa? siapa yang buka ya temen nganterin gitu. siapa yang ngotir? Ya cuma nganter doang Ya ikut Ya ikut nganter Ya Ya Ya Cuma sepaling juga Satu jam Ya lumayan Bicara sana hmm? Ya lumayan bicara sana Ya, ya. Oke okay. ya. ya jangan marah Itu kan cuma nganter doang Gak apa-apa Ya, nah. ya nggak ya ngantar doang temennya temen itu nggak tahu tempatnya hmm. temen apa nggak tahu tempatnya kan nggak ada duit gimana abang gimana abang ngebo aku kan, nggak dari teman kamu juga kamu ya gratis <tuh> gratis dari mana ya lah lo pakai promo semua yang kamu ya, mau lah gratis semua lah ya Pulang ya, kesini gue udah nggak antek. Apa? Pulang nanti gue udah pulang. Pulang ke mana? Nah, <tuk> si mau ke kampung. Malam-malam gini. Siapa mau ke mana ih? Eh? Ya kan, nggak itu mau Nong nemenin teman bentar. Dongeng, eh. aku lagi sakit pak, dia mati. Sejam paling cuma sejam dia. Ya? ya oke okay? nah. ya jangan marah cuy ini malam apa nih malam selasa malam selasa baikannya lagi malam selasa lagi seminggu kita marah seminggu marah ya. nggak kurang nggak nggak salah Ya bukan abang yang mau udah nya maunya maunya Abang nih. lagi PMS gini, bisa bilang. kan tinggal bilang, gua ada duit, Mbak gitu. Teh ada duit gitu. Gratis Bang, gratis. Main banget tuh. Ya. mana tuh, ih Cuma nganter teman doang. Ya apa? Ya. Tang dulu. Enggak. Sini satu. Apakan lagi mau pergi mau nganterin teman opan PO Cium-cium kecuali yang cium abang mau nyari duit buat ayam bare dikium. Mau gini. Eh. Uh, Aja paling kayak gitu. Nah. Ya? Eh. Salah. Tembrancat ya. Perasaan, si amun. Hmm. Si jan. kasih pulang. Tuh, pulang. Salah, kan, Jam, sejam Kunci itu enggak makan, kasih pulang. salah Sejam, sejam on dari Pinjam. Mana ada Bung -Bung -Bung, Bung -Bung, Jangan dong, Bang. Ya abang mau nganter si Pendel. Apa aja, Ceng. <guruh> Bukan, abang yang mau bendel utem. Minta Abang nganter aja. Iya. Ya? jangan Entar ya. Iya, menaruh. Sudah Ya? Si ya, ya? jeng paling tuh. Eh. Hey. Ya. Jangan hamba. Tuh, kita. Ya, doni mantap eh gitu. Ambil tangan ya pakai bantalannya tutupnya. Tuh. Nih. Abang selimutin, tuh. Biar tidurnya enak. Nanti Abang kok. Tiap Abang pulang. Oke? Oke. Okay? Okay? Ya, ya, ya, ya, udah tuh, mantunya lah, ya, udah. ya tutup pintunya ini hmm? tutup pintunya bener nanti ada orang sama masuk bang aja gue tuh sendirian kosan masuk aja nggak apa-apa ada ya Lagi gue mau pernah mau pernah aja apa, apa ya pakai pakai sepatu aja lah udah malu dingin hah pakai sepatu aja dingin Udah, hujan. Hujan. nggak hujan, enggak hujan, mendingin di luar. Oh, dia mau main. Dia mau. Ay, eh, cuma nganter temen doang, bentar. ya, nggak lama. enggak lama kok ini hmm. hmm, nangis kok nangis sih gitu aja ini enggak ngapa-ngapain cuma ngantar teman doang kok kecuali itu abang yang open nah baru ini kan enggak Pak cuma nganter doang. Tapi sepuluh ribu lah. Sepuluh ribu? Lima ribu, lima ribu lah. ribu beli rokok. Tidak ada. Hmm? ada uang sedih. Pinjam dulu. Tidak ada. Biar aja. Ya? Membakar, hey, tutup pintunya, tutup pintunya. <S Ayat> enggak, enggak, enggak enggak. enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, pergi, enggak pergi, cuma ngepreng ya. Enggak, enggak, enggak, enggak, pergi Cuma nge-prank Hei, ini apa yang taruh nih Tuh Hei Hei Hei Sini dulu Hei Sini Oke, okay, geng, gue berhasil lagi nge-prank dia Dan Gue niatnya mau open BO <laughs> Ternyata dia ngamuk beneran, sumpah Oke okay, geng, terima kasih banyak kalian yang udah tonton videoku terus Makasih banyak yang udah support juga Ya udah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Jangan lupa like, komen, dan nyalakan notifikasi, notifikasi loncengnya Agar kalian tuh tahu kapan ada video terbaru dari gua atau dari kita Oke okay?